kembali lagi di sini bersama gua ya guys ya yaitu yang selalu ngasih info slot gacor untuk hari ini ya guys ya jadi buat kalian semua jangan lupa untuk selalu bersyukur untuk hari ini guys dan jangan lupa untuk selalu support gua dengan cara share like dan di subscribe guys ya oke di sini gua bermain di game Starlight like Princess guys dengan modal receh-receh saja dan di sini gua yang pastinya bermain di Rupiah 138 ya guys ya. Kenapa gua selalu bermain di Rupiah 138? Karena Rupiah 138 tidak pernah ingkar janji guys. Karena di sini gua withdraw selalu tepat waktu dan gak pernah lama. Maka dari itu gua sarankan buat kalian semuanya untuk bermain di Rupiah 138. Bukan maksud mengajak ya guys, tapi di sini gua bermaksud untuk kalian-kalian semua yang sudah ada apa ya, yang sudah ada akun atau yang mau belum akun ya nggak apa-apa, daftar aja guys. Ya oke okay, kita kocok-kocok lagi, di sini gua bermain di modal 1.500, 1.500, modal 50.000, jadi berapa kita tidak tahu, apakah kita dikasih kemenangan. Ini anjing tinggal 12.000, modal gua cok petir mati mati kali 16 lanjut nggak mau dilanjut guys guys langsung dikasih sensasional mendadak ya guys ya oleh rupiah 138 guys ya inilah rupiah 138 guys selalu ngasih yang kaget-kaget ya guys ya oke okay. naik lagi saldo gua tadi jadi 100.000 ya kan jadi 100.000 dan gua Gak mungkin gua withdraw sekarang, guys. Gak mungkin gua withdraw seratus ribu, ya kan? Jadi, gua masih kocok-kocok lagi karena ini masih awal, baru sekali awal. Awal sekali, ya guys, ya masih berapa, masih dua menit. Gua nyari Manjing cow, bunga mataharinya, paksa scatter Gak mau, ya guys, ya. Hijau, kena ungunya dong, ungu, bulan, babi, babi, belum juga mau turun. Buat kalian sumpah, jangan lupa. Nyusu atau ngutut ya guys ya kok Nyusu atau ya guys ya Nyusu atau kopi ya guys ya Kalau udut mah udah pasti ya guys ya Karena gua gak suka ngopi guys gua sukanya susu guys ya Apalagi susu yang bergantung guys bah. Itu kesukaan gua sekali guys ya Oke guys Kita langsung saja hmm. gua mau Ngudut dulu ya guys ya Gua mau bakar rokok dulu mana. Kalau bukan, rokok apa? Rokok surya ya guys ya. Surya is number one. pah dikasih kali 10 lagi co. Dikasih nice. Dikasih nice. Dikasih nice. Wee, langsung dikasih skater. Skater. Hmm, ayo, skater 6 langsung. Skater 6. Uh, 5. Ayo, paksa. Kurang satu paksa. Paksa, ces. Babi, ces, ces kurang satu loh padahal kurang satu kurang satu guys kurang satu wah nyusu dulu guys ya hmm. oke ayo paksa skaternya yuk kali-kalian apa masih dua kan masih dua guys ya uh. mantul mantul Manci bunga mata kurang satu, cok. Ini kenapa kali-kalinya lepas semua ya guys ya? Ah, elah. Lepas semua babi. Cok, lepas semua. Cok, cok. Ayolah, cos. Oke. Okay. Anjing incas. Incas perkalian cuma 8 cos. Mbak, ya? Elah, bapuk guys skaternya guys, skater bapuk ini, guys. Ya, skater bapuk, skater bapuk. Gak paham gua sama skaternya ini, ya. Gak apa-apa, gua masih belum nyerah, guys. Gua masih putar-putar lagi, ya, guys. Ya, masih gua putar-putar lagi, putar-putar. Jangan lupa, buat kalian semua untuk selalu support gua, guys, ya caranya seperti apa? Gua tadi di awal udah jelasin kalau tinggal klik tombol like share dan di subscribe ya dan komen sebanyak mungkin Buuh, du, du, du, du, du, du. cok kenapa scatternya keluar bangke hmm. Aduh gak mau dipaksa lu temen gua udah pada dateng pula bu. anjing Gua mau dandan guys ya. Gua mau dulu. Udah lah. Edit. Gua mau udah coba tapi masih dikasih loh. Pas banget, pas banget bulan pecah. Bulan pecah oh meningoy. Bulan cok. Eh. Udah guys ya, gua cabut aja guys. Karena teman gua karena teman gua udah pada datang di depan jadi gua Admin rupiah 138 Tolong diproses withdraw dari saya Terima kasih sudah ngasih uang Buat saku buat hari ini ya Terima kasih buat kalian semua Thank you see you bye bye guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh